Halo sahabat homem studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini, kita akan ikutan belajar m abbreviation ya teman-teman. Untuk pembuatan table lebih cepat, ya kebantu banget. Kita coba sintaknya dengan mengetikan table. Kemudian, untuk rownya, kita ketik TR. Tanda lebih besar lagi. Berapa banyak row yang akan teman-teman buat? untuk tr ini, kita tuliskan td, misalnya kita punya 3 berarti kita tulis seperti ini, lalu kita tap, ini akan otomatis ter seperti ini misalnya kita create lagi table di bawahnya lalu kita ingin buat tr lagi dengan td sebanyak 5 hmm, kali, maka kita bisa tulis td kali 5. Wow, cepat banget ya teman-teman ya. Kemudian misalnya kita ingin buat uh, table, kemudian td, lalu ada item datanya, kita bisa pakai tanda kurawal, tulis data ke. Untuk urutannya kita pakai tanda dolar. Kita mau ulang berapa kali misalkan. Kita mau ulang tiga kali. Maka kita tinggal kali tiga. Kalau kita tap. Itu langsung otomatis. Terus kalau ternyata yang mau kita ulang adalah TR-nya. Juga ada caranya teman-teman. Misalnya saya create lagi table ya. Misalnya saya create lagi table ya teman-teman. Table di mana tr-nya itu kita mau dia punya td-nya dua kali. Lalu kita akan ulang sebanyak tiga kali. Maka hasilnya adalah kita punya table. Dan TR-nya otomatis terkait tiga kali, teman-teman. Ya, bisa juga kalau kita mau isi datanya seperti ini. Kita tulis table, kita jadi create banyak table ya, tanda lebih besar, TR, PD, kemudian datanya, data ke... Supaya ada urutannya kita pakai tanda dolar. Lalu kita ulang sebanyak tiga kali. Kalau ini yang mau diulang kita bisa. Uh, kalau table ini yang mau diulang kita bisa. Berikan table ini diulang sebanyak tiga kali, jadi kita akan punya table otomatis seperti ini tiga kali. Jadi ini sangat ngebantu teman-teman ya. Silakan dipelajari sintak untuk penulisannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.